Halo sahabat HoloMess Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube HoloMess Studio. HoloMess Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Oh iya teman-teman, sekarang kita ada di acara ngobrol-ngobrol singkat sambil nunggu menu makan siang, teman-teman siap. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Visnu, Valentino, dan Ibu Evelyn Marcelin. Mereka memiliki 175 produk di 7 bidang usaha unggulan. Mereka menyebutnya Seven Wonder, yaitu di bidang retail, tekstil, kafe, toko emas, pet shop, spa, dan apotek. Kami senang sekali Pak Visnu dan Ibu Evelyn berkenan hadir menjadi bintang tamu pada hari ini. Halo Pak Visnu dan Bu Evelyn. Pak dan Ibu Evelyn, silakan menyapa para sahabat Hello Mel Studio. Halo, sahabat Halo Mel studio, saya Vishnu Valentino, mungkin kalau kalian sering lihat video saya, V, pokoknya semuanya berawalan dengan V itu adalah Vishnu Valentino. Nah Saya itu falling in love, jadi saya cerita sedikit aja ya, Bu Melia. Jadi saya itu falling in love dengan dunia IT dari sejak tahun 2002. Saya sendiri baru terbuka matanya sejak tahun 2002 tentang dunia IT, dan sampai sekarang, Majority penghasilan saya itu berasal dari yang namanya dunia internet, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau beberapa teman-teman, "wah, ini si Pak Vishnu, ini ngapain sih sebenarnya?" Ya, kurang lebih eh, cakupan saya itu ada di dalam dunia internet lah. Itu kurang lebih. Thank you. Iya, terima kasih, Pak. Weflin, silahkan memperkenalkan diri. Oke, okay, untuk saya sendiri, IT sebetulnya dari semenjak SMP, hari itu waktu zaman komputernya masih mahal banget ya, jadi udah mulai suka, lalu kemudian waktu SMA sudah mulai ikut merakit-merakit merakit komputer hari itu untuk urusan hardware, untuk urusan sistem, udah mulai juga suka, jadi sebetulnya waktu tahun 2005 saya berkuliah S1 IT, di situ perjalanan karir saya juga sebetulnya dimulai, jadi bukan perjalanan berkuliahannya ya, perjalanan karirnya, sampai akhirnya 2008 saya bangun perusahaan yang memang berkelas kurang lebih ERP, ya untuk ERP sendiri sampai hari ini mungkin ada 10 yang saya pegang Kemudian untuk UMKM dan UKM dari produk-produk yang kita hasilkan mungkin sekitar baru ratusan sih, belum lah ribuan sebelum. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Pak Visnu dan Bu Evelyn kita mau tanya-tanya nih soal bidang yang Bapak-Ibu geluti, yaitu tentang dunia enterprise resource planning. Pak, kita boleh tahu nggak sih, apa sih yang menarik dari ERP ini? Satu, ERP itu nggak menarik sebenarnya, tapi perlu dan memiliki potensi yang sangat besar. Nah, kenapa dia menjadi sangat besar potensinya? Karena buat pemilik usaha itu kalau misalkan dia punya usaha, dia pengen punya masa depan yang bagus, khususnya untuk usahanya ini sangat perlu yang namanya EAP. 12 tahun pengalaman saya dan perjalanan kita ya secara usaha ya kita lihat ya investasi untuk sebuah usaha itu dia mau bisa besar besar seperti perusahaan-perusahaan yang kita lihat ya yang mark mark yang seperti itu yang kelasnya besar ya skalanya enterprise ya kuncinya itu ya di ERP itu sendiri karena kenapa ya ERP ini bukan hanya sekedar bantuan gitu e, apa panduan bahkan ERP ini sendiri itu adalah sebagai jantungnya jantung dari usaha karena ada pepatah istilahnya ngomong ya sekarang itu bukan zamannya Perusahaan besar itu ngemakan atau menghancurkan perusahaan kecil, tapi udah trennya itu udah berubah bahwa yang cepat itu yang bisa menang ngalahin yang lambat. Jadi kalau perusahaan besar dia lambat pun ya pasti kolaps uh, gitu nantinya. Nah menurut pernyataan ini ya kita lihat ya benar ini pernyataan ini karena kenapa ya kita lihat aja ya. Saya nggak tahu nih Bu Meli ini suka suka apa belanja online atau enggak. Orang-orang yang jual beli online, khususnya yang belanjanya, konsumennya, itu konsumen itu modelnya itu rata-rata, majority hampir sama, 90% itu nggak sabar. Jadi ketika beli, ditanya, Pak, ready nggak? Jadi dibales nih dalam waktu 1-2 menit, dia pasti udah pindah ke toko sebelahnya. Pasti. Pasti langsung buru-buru searching yang lainnya. Ah, lama ini mah. Udah pasti buru-buru searching. Nah, secepat itulah kira-kira usaha kita harus bisa nge-handle setiap konsumen. Nah, makanya Kenapa? Kebayang ya, kalau misalkan kita nggak mampu jualan gitu. Kita nggak mampu, jadi gara-gara kita lelet doang gitu nanyain, "Ready, enggak?" Gitu. Wah, sibuk gitu, searching dulu, nyari dulu, ngecek gudang dulu. Itu lamanya luar biasa. Nah, kebayang kalau misalkan kita nggak mampu jualan barang-barang kita kayak gimana gitu. Sedangkan yang namanya barang itu adalah uang kita yang tertunda sebagai pengusaha. Itu uang kita di barang-barang. Kalau barang kita nggak keluar, berarti ya uang kita mandek dalam bentuk barang gitu. Nah. Uh, di sini juga adalah fungsi API itu sendiri. Jadi, buat manajemen stok, tahu barang laku atau nggak laku, gimana caranya kita bikin promo, fast moving, slow moving. Terus kita harus restock nggak nih? Sebenarnya, terus fluktuasinya juga kita bisa lihat, dan persediaan juga serta kalkulasi. Lalu, manajemen konsumen di dalamnya juga ada. Jadi, kalau ada konsumen datang gitu, dia itu rutin, rutin beli, beli, beli, beli, tiba-tiba satu hari dia nggak beli nah berarti kan kita harus bisa ngefollow up supaya apa ini ada apa nih konsumen ini jangan sampai kita kehilangan satu konsumen pun karena kenapa mereka itu precious untuk manajemen supplier juga sama halnya jangan sampai supplier itu hari ini ngomong seribu besok bilang harganya seribu lima ratus gitu harganya bisa naik turun seenaknya mereka sedangkan kita kalau nggak punya data pembukuannya gimana caranya kita bilang bahwa loh kemarin ini segini gitu dan keuangan penggajian dan lain sebagainya nah intinya sih dengan ERP ya secara komitmen ya dari kita ya, maunya dari perusahaan kita, ya pengambilan keputusan itu maksimal, itu harus bisa satu menit, ya dari handphone aja kita bisa ngambil keputusan, maksimal itu satu menit kita harus bisa ngambil keputusan buat setiap konsumen kita. Gitu kurang lebih. Nah kalau buat mahasiswa, mungkin penontonnya juga beberapa mahasiswa, ya. bahwa mahasiswa gimana nih? Nah sebenarnya ya, Uh, buat mahasiswa itu kan berpikir wah gue kalau ngerjain YRP ngapain gitu ya buat teman-teman mahasiswa mungkin kalau buat yang namanya YRP ya contohnya kita kita itu sekarang ketika dipanggil itu paymentnya udah basic itu base per, per hour gitu setiap kali ngobrol per hour karena kenapa we know how to uh, make the solution for the company jadi kita gimana caranya nge-arrange? Oh, ini harusnya seperti ini. Oh, ini harusnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, ERP itu sebenarnya enggak menarik, uh, tapi punya potensi besar untuk semua pihak dari sisi bisnis. Gitu, kurang lebih, Bu Meli Oh iya, Pak. Jadi, memang potensialnya ada, dan ini cukup menjanjikan, ya Pak? Ya, nah, Bu Evelyn, so, <laughs> Bu Evelyn, cerita dong, Bu, tentang landmark.com. Nah. Apa nih yang terus-menerus terus, mem terus menerus memotivasi bapak ibu untuk membangun bangsa ini? Oke, okay. untuk landmark sendiri, sebetulnya dari land-nya itu dari nama dia ya, dan marknya itu memang belakangnya dari nama kita. Jadi, kita memang sudah terhubung juga dalam sebuah peredaran ID, karena ya, kalau sedikit perjalanan, tak landmark sebetulnya agak berhubungan dengan kehidupan gitu ya, karena kalau orang lain pacaran dulu hanya apa yang mungkin main-main pergi hang out gitu kalau kita dari hari pertama kita pacaran kayaknya sampai hari ini yang kita bicarakan semuanya tanggung usaha, gitu tentang bisnis bagaimana bangun Indonesia bagaimana bangun orang bagaimana bangun potensi diri sendiri gitu jadi ya memang landmark itu tadi dari nama kita berdua waktu tahun 2008 kita bangun selisih empat hari aja sih sebetulnya hari itu langsung ada yang tawar salah satu mall tahu lah mungkin kalau cari di google aja pasti tau lah mall yang mana gitu udah seperti tawar juga ya nilainya lumayan cuman hari itu karena Memang kita juga terburu-buru, terpepet juga sama konsumen yang memang kebutuhannya udah mulai ada sih dari tahun 2008. Jadi konsumennya udah nggak mau tunggu dan waktu mereka tanya ini dari perusahaan mana gitu. Kita kan bingung gitu ya dari perusahaan mana gitu. akhirnya, kita akhirnya ya udahlah pokoknya entukan lain kita enggak ganti nama gitu. Padahal dari sisi nama hari itu udah di Tower Ringgi. Nah, perjalanan nama dari 2008 sampai 2016 sendiri sebetulnya kita memang di ERP atau di corporate. Jadi kita memang bangun sebuah sistem hari itu ya masih sistem yang cukup jadul sih belum fluid-fluid kayak sekarang lah, belum belum terlalu keren gitu. Tapi kalau secara engine ya per tahun itu aja udah keren karena dari awal saya bangun landmark yang ada di kepala saya atau yang kepala kita berdua yaitu gimana caranya bikin sistem itu autopilot. Jadi memang latar belakangnya itu karena waktu itu lihat usaha ayah yang kayaknya harusnya sistem itu bisa bantu lebih daripada ini sih gitu. Jadi semenjak hari itu pokoknya terobsesi buat bikin yang namanya autopilot system. gitu, apapun caranya dengan basis web. Nah waktu 2016, karena lagi manaknya startup dan melihat ada orang yang jual produknya kecil tapi dibayarnya tinggi, nah disitu mulailah LenMark agak beralih sedikit beralih ke produk-produk. Nah jadi waktu tadi dibicarakan di awal tentang Seven Wonders dari Landmark itu kita sebetulnya baru mulai 2016 sampai sekarang berarti sekitar empat tahun lah ya. Ada 175 software yang kita udah hasilkan. Jadi waktu ya siapapun usahanya visi kita yang nomor satu itu menjadi software nomor satu di Indonesia. Misinya kita itu membangun duta digital. Jadi Based on itu kita bangun 175 produk di saat pengusaha misalnya mau buka retail, mau buka cafe, mau buka spa, mau buka pet shop Mereka bisa langsung datang ke tempat kita dan mereka bisa langsung nikmati programnya hanya dalam waktu tiga menit Jadi benar bener, -bener instan software yang udah siap mendukung para pengusaha Nah jadi perjalanan Max sampai di sana itu kurang lebih ya yang tadi saya pernah juga udah sempat ungkapkan. Pertama kita di corporate, bangun corporate itu satu software itu bisa dua tahun Ya lama-lama sih memang mempercepat sedikit cuman ya korporat cukup besar. Nah, sampai akhirnya kita bikin produk instan, yang akhirnya produk instan tersebut bisa diterima sama UMKM dan UKM lebih cepat. Dan untuk boomingnya kita sebetulnya dari kelas software POS sampai ke itu boomingnya di uh, toko emas. Ya jadi waktu tanya kenapa sih bahasa Indonesia sebetulnya awalnya karena sempat bersekolah di luar dan memang orang sering bilang ya kalau udah nggak ada baru bisa appreciate gitu ya dan. Ya, waktu kita keluar dan kita di Indonesia, kita baru bisa merasakan bahwa Indonesia itu sebetulnya awesome. Kerennya luar biasa dari makanannya, tempatnya, keramahannya, gitu. Pokoknya luar biasa banget deh. Yang pertama, yang kedua memang karena kita sudah di corporate dan kita bangun. Kita coba bangun pakai bahasa Indonesia, dan rate implementasinya lebih cepat dan lebih gampang diterima juga oleh teman-teman. Ya, senegara kita. Jadi ya semenjak 2016 pun waktu kita bangun produk semuanya berbahasa Indonesia dan kita pun tidak terlalu kesulitan juga sebetulnya waktu cari tim untuk implementasi karena orang itu dulu waktu pegang sistem dan berbahasa Inggris mereka menganggap sistem ini seperti sesuatu yang satu mahal, dua susah, tiga sepertinya untouchable, artinya nggak bisa disentuh gitu. Jadi mereka udah takut duluan gitu. Tapi begitu dikasih bahasa Indonesia Oh, ternyata gampang ya. Terus kemudian kita kasih pengenalan, pakai kamu punya handphone aja cukup, jadi nggak perlu biaya yang banyak-banyak juga untuk sedia komputer. Tapi memang ya, best view-nya sih anaknya komputer ya, cuman hmm. waktu kita mulai kasih dengan dua tadi, satu berbasis Indonesia, dua dari handphone, mereka sepertinya happy banget, terus mau pakai, Dan mereka bahkan seperti kayak berlomba-lomba, karena kita punya juga satu edukasi, namanya lemtron. Mereka berlomba-lomba untuk pokoknya, saya harus bisa nih pakai program ini. Nah, jadi ya, itu awalnya lemak 2008, sampai akhirnya kita kenapa menciptakan software. ber Bahasa Indonesia gitu, wow! Saya kagum banget sama Pak Vishnu dan Bu Evelyn nih. Mbak, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak Fisno dan Bu Evelyn untuk generasi muda seperti kita nih, supaya terus belajar dan berkarya. Iya, uh, pesan-pesannya sebetulnya intinya bermimpi kejar, percaya bahwa kenapa, bahwa kita itu diciptakan sama yang maha esa sama Tuhan kita itu bukan hanya sekedar iseng-iseng menungin dunia doang gitu. Jadi e, apa? Karena kenapa? Ya, saya selalu bilang sama teman-teman gitu bahwa ketika kita sebelum kita lahir aja dalam masih dalam bentuk sperma, kita itu sudah mengeliminasi 250 juta pesaing-pesaing kita dari sejak kita di dalam. Nah maksudnya apa? Berarti kita kan udah mengeliminir itu mereka semua mungkin aja yang menjadi presiden, ada yang menjadi dokter gitu. Tapi kalau kita menjadi manusia yang biasa-biasa aja, berarti kasihan itu mereka semua udah mengorbankan diri gitu. Dan kita udah menjadi pemenang, tapi kita lahir ke dunia cuma menuh-menuhin doang gitu, bikin sempit gitu. Nah itu kan sayang itu waktunya. Nah makanya kenapa ya dari situ saya bilang bahwa ya ini obrolan saya dengan Evelyn juga bahwa sebenarnya orang itu ketika banyak orang berpikir bahwa I want to get that. Jadi saya pingin ini, tapi dia lupa bahwa untuk mendapatkan itu dia harus bertindak sesuatu dulu. Kan nggak mungkin ya yang namanya jadi presiden, orangnya nerima gaji presiden dulu baru beneran jadi presiden. Yang ada juga dia mencalonkan diri dulu, ngasih tunjuk dulu bahwa dia adalah bener-bener seorang presiden, baru kita berikan dia gaji sebagai seorang presiden, bukan kebalikannya. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau dari saya. Jadi pesannya apa? Jangan Stop dan jangan ngerasa eh, apa kita itu akhirnya nggak bisa. Ketika kamu lahir di dunia pasti ada tujuannya dan pasti ada destinationnya. Gitu aja kurang lebih dari saya. Tujuh Pak, Evelyn boleh kasih pesan-pesannya buat kita. Oke, okay, uh, apa ya? Mungkin paling gampang sih ya, muda ya. Kita masih muda, segala bisa, ada kekuatan, ada kesempatan, ada ruang untuk gagal. Jadi Jangan takut untuk melangkah dan mencoba. Waktu saya juga di perjalanan ERP, bukan berarti sekali saya terjun dan saya langsung berhasil gitu. Ada proses-proses yang memang kita lewatin untuk mencapai ke hari ini. Jadi percaya diri, berdoa, dan bawa patient untuk setiap yang kita lakukan. Jadi, segitu dari saya. Terima kasih nih. Ya, thank you. terima kasih. Bye -bye. Terima kasih. Bye -bye. Terima, kasih. <guluh> terima kasih Pak Fitno dan Bu Evelyn. Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Demikianlah Ubran, kita sambil nunggu menu makan siangnya kita hari ini. Semangat untuk Indonesia terus belajar dan berkarya. Nantikan video kita selanjutnya di channel Youtube Halomeh Studio. Terima kasih.